Lu Cinta Luna di dalam unggahan terbarunya menyebut akan beristirahat sementara dari media sosial Sabtu 10 September 2022 Tak diketahui alasannya, namun netizen menduga dirinya akan melakukan operasi plastik untuk merombak wajahnya lagi. Dugaan dari netizen rupanya didasari pada banyaknya komentar yang mengkritik wajah baru. Transgender kontroversial itu mulai dari bentuk hidungnya yang dianggap terlalu runcing dan tidak natural. Hingga bentuk jidatnya yang terlalu jenong Bahkan tak sedikit juga yang belak-belakan menghujat wajahnya tak secantik dulu lagi Mereka memandang wajah Lucinta Luna yang baru menjalankan operasi plastik itu terlihat tua Meski begitu selama ini Lucinta Luna tak menggubris berbagai komentar negatif untuk dirinya dia tetap aktif di media sosial seperti biasanya memamerkan wajah baru, berjoget tiktok dengan lagu kekiniannya, dan baru-baru ini pamer cover dance blackpink Tapi entah kenapa saat ini dia tiba-tiba berpamitan pada followers yang selama ini mengikuti dirinya di media sosial. Dalam unggahan yang menyertakan sebuah foto itu, Lucinta menuliskan caption dengan kalimat tersebut. Untuk sementara ini, Ratu mau istirahat dulu ya, anak-anak dari dunia persosometan. Ratu mau healing, healing dulu isi tenaga kodam. Tulisnya, dia mengakhiri kalimat itu dengan emotikon bunga mawar yang layu. Pada unggahnya, Lucinta Luna membagikan sebuah foto ketika sedang duduk estetik pada anak tangga sebuah pesawat. Dia terlihat membawa sebuah tas, tangan berwarna putih yang diletakkan di sampingnya. Tentu saja unggahan dengan caption salam perpisahan sementara itu menuai banyak reaksi dari netizen, meski lebih tepatnya dia menyebut istirahat, namun sama maknanya dengan tak akan aktif di media sosial lagi, sampai waktu yang tidak disebutkan. Netizen beramai-ramai meninggalkan jejak dengan beragam komentar ada yang fokus pada kecantikan transgender itu saja Namun banyak juga yang fokus mengartikan maksud dari keterangan yang ditulis lho cinta luna Mereka menduga bahwa transgender itu mau melakukan operasi plastik lelaki untuk merombak bentuk wajahnya itu namun sebagian adalah yang menduga Lucinta ingin melanjutkan operasi untuk menghilangkan suara kodamnya pasalnya di akhir keterangan unggahan Lucinta menyinggung soal kodam miliknya yang sangat khas di telinga netizen Sumpah gemes banget pengen denger kodamnya. Hilang, tapi kangen kalau kodamnya lagi ngelawak. Tulis akun @amalia, pasti mau rombak muka lagi kan? Nyesel ya, ratu. Tulis akun @winda. Pada komentar lainnya. Ada juga yang meminta Lucinta Luna untuk mengoperasi bagian hidungnya yang disebut memiliki bentuk yang tidak natural. Nah, bagi kalian, apakah benar Lucinta Luna akan vakum di media sosial? Kalian bisa tulis komentar di bawah ya, dan jangan lupa like video ini. Bye.